Halo sahabat Zodiac 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang lima zodiak yang sukses jadi jutawan di bulan September tahun 2021 namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramadhan berikutnya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 jika kartu zodiak ya, sudah kita dapatkan. Ini saja, kita mengambil kartu support energi pada masing-masing zodiak yang dapat sukses jadi jutawan, dan harta yang utama di bulan September tahun 2021. pertama, support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat selanjutnya support energi kepada zodiak yang kelima yang bakal sukses jadi jutawan dan hartanya utama di bulan September tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan misalnya kita mengambilkan kesimpulan ataupun yang memperkuasasi temalan zodiak yang bakal sukses jadi jutawan di bulan September tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan ki misalnya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah Seven of Swords, ataupun tujuh pedang Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan Seorang Leo bakal sukses jadi jutawan di bulan September tahun 2021 dan hartanya akan semakin bertambah Di sini digambarkan dikarenakan Seorang Leo merupakan sosok seseorang yang gigih, pantang menyerah sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan dan akan fokus disiplin dalam bekerja yang membuat di sini kehidupan finansial akan lebih bagus lagi Dan untuk support energinya adalah King Obwan. Secara umumnya, King Obwan itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, dan seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang bakal sukses dari jutawan dan hartanya akan semakin bertambah, yang dimana sini dikarenakan seorang Leo belajar dari pengalaman orang tuanya, belajar dari orang-orang yang lebih tua yang dimana disini selalu gigi mencari masa depan mencari kehidupan sehingga di bulan September ini seorang Leo akan mampu mewujudkan impinya dan disini potensi seorang Leo akan bertambah kaya dan bertambah hartanya. dan untuk kartu kesimpulannya adalah the magician secara umumnya the magician itu diartikan mahir dalam spiritual mahir dalam intuisi mahir dalam melakukan hal apapun mahir mencoba mahir melihat situasi dan kondisi mampu melihat peluang yang ada dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seorang yang ulet, sosok seorang yang mampu melihat situasi dan mampu melihat satu kesempatan untuk mendapatkan masa depan dan fokus di dalam bekerja yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang dimana di sini ia belajar dari orang tuanya ataupun orang-orang yang lebih tua dari seorang Leo, sehingga di sini dikategorikan seorang Leo bakal sukses jadi ditawan di bulan September dan hartanya akan semakin bertambah. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Five of 1 ataupun 5 tongkat. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan digambarkan menjadi seseorang yang sukses jadi ditawan dan hartanya akan semakin bertambah. Di sini dikarenakan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang pandai mencari sebuah informasi, pandai mencari sebuah solusi untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan usaha. Untuk mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini seorang Gemini tidak segan-segan untuk memutuskan kerjaan dengan orang lain. Dan di sini juga digambarkan seorang Gemini merupakan sosok yang mandiri, yang selalu bekerja dengan ide, cara sendiri, tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang akan berdampak positif kepada kehidupan. Dan untuk support energinya adalah King of Swords. Secara umumnya, King of itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri. Dan di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok yang mandiri, yang kulit dalam mencari pekerjaan, yang pandai melihat situasi, dan di sini seorang Gemini merupakan sosok-seseorang yang suka dengan bekerja, ide cara sendiri, tanpa mengawalkan bantuan orang lain, serta tidak bergantung kepada orang lain, yang dimana di sini seorang Gemini meniru sifat seseorang, yang lebih pengalaman dari seorang Gemini sendiri, seperti di sini doa seorang orang tua akan berdampak positif kepada kehidupan Gemini sendiri. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan Dedek yang kedua di sini, menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang ulet mandiri, bekerja dengan ide cara sendiri, tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak mau bergantung kepada orang lain yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan seorang gemini yang dimana juga di sini pendukung seorang gemini adalah doa dari orang tua gemini sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah nine of one ataupun 9 tongkat untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang dimana di sini digambarkan Seorang liberal akan sukses jadi jutawan dan hartanya akan semakin bertambah di bulan September tahun 2021. Di sini digambarkan seorang liberal akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan di bulan September, yang di mana pekerjaan itu ia lakukan dengan Kegigihannya sendiri kefokusannya sendiri kedisiplinan sendiri yang dimana sini membuat orang lain percaya kepada seorang libra yang akan mampu mendongkrak kehidupan finansial seorang libra serta disini digambarkan seorang libra akan sukses menjadi jutawan di bulan September tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of One Secara umumnya, Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Libra akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut dapatkan dari orang-orang yang dekat dengan seorang Libra. Orang-orang yang di sekitar Libra yang dibantu dan didukung dengan doa dari seorang pasangan yang membuat seorang Libra akan menjadi sosok yang bakal sukses jadi jutawan dan hartanya akan semakin bertambah. Dan jika kartu demensian kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan dibantu dengan doa dan seorang pasangan, disupport dari orang-orang sekitar serta mendapatkan pekerjaan dari orang-orang terdekat, akan membuat seorang ini mampu melakukan hal apapun, akan mampu melakukan pekerjaan apapun yang akan mampu mendongkrak keuangan finansial kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk zodiak yang keempat adalah. Seven of cup ataupun tujuh piala Tujuh jadi yang keempat kita mempunyai seseorang yang berjudia Virgo Yang dimana di sini digambarkan Virgo bakal jadi seseorang yang sukses jadi jutawan Dan hatanya akan semakin bertambah di bulan September tahun 2021 di sini dikarenakan seorang Virgo mempunyai banyak impian, banyak harapan Sehingga ia bekerja keras, disiplin, fokus untuk mewujudkan impiannya tersebut Yang dimana di bulan September ini impiannya akan dapat ia wujudkan dengan bantuan oleh pasangan Dengan bantuan orang-orang di sekitar yang dimana disini digambarkan juga bahwasannya keuangan kehidupan Virgo akan semakin meningkat drastis di bulan September tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah phase of Pentacle Secara umumnya phase of Pentacle itu diartikan seorang anak. Dan disini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang mempunyai banyak impian, banyak harapan untuk diwujudkan Sehingga di disini seorang Virgo akan berjuang mati-matian berjuang dengan sekuat tenaga berjuang dengan disiplin fokus dalam bekerja yang dimana di sini impian seorang firgo adalah salah satunya untuk membahagiakan keluarga membahagiakan seorang anak serta disini seorang firgo akan mendapatkan doa dan dukungan dari sebuah keluarga dan doa dari anak seorang firgo sendiri yang membuat kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu The magician kita gabungkan dengan zodiac yang keempat di disini menggambarkan sosok seorang firgo mempunyai banyak pimpian yang dimana sini seorang firgo akan berubah menjadi sosok seseorang yang mampu melakukan apapun mampu melakukan pekerjaan apapun untuk mendapatkan kehidupan keuangan yang lebih bagus lagi dibantu dengan doa dan dukungan seorang keluarga dibantu dengan doa dan dukungan dari seorang anak yang membuat semua pekerjaan yang dilakukan oleh seorang firgo akan berhasil dan membuat seorang firgo akan sukses jadi putawan serta mempunyai banyak harta di bulan September tahun 2021 dan untuk zodiak yang kelima adalah eiko 1 ataupun delapan tongkat. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang dimana mana di sini digambarkan seorang Cancer akan sukses jadi jutawan dan hartanya akan semakin bertambah di bulan September tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Cancer akan melakukan pekerjaan. Apapun itu, dimanapun itu, yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan seorang Cancer akan melakukan pekerjaan sampingan untuk membantu keuangan lebih bagus lagi, untuk membantu kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Cancer akan mencoba membuka usahanya sendiri, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupannya. Dan untuk kasus support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya, kwintopon itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Cancer sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Cancer akan melakukan pekerjaan apapun, akan membuka usahanya sendiri, akan membuat usaha yang banyak, yang dimana di sini usahanya akan berhasil mampu mendekat keuangan kehidupan berkat doa, dukungan dari seorang pasangan Cancer sendiri, dan jika kartu demikian kita gabungkan dengan Zodiak yang kelima di sini menggambarkan. Sosok seorang cancer maupun sosok seseorang yang ulit yang mampu melakukan pekerjaan apapun Mampu membuka usaha sampingan mampu membuka usaha sendiri yang dimana di sini berkat doa dari seorang pasangan Usaha tersebut akan berkembang dan berdampak positif kepada kehidupan finansial seorang cancer Yang dimana di sini digambarkan seorang cancer bakal sukses jadi jutawan Dan hartanya akan semakin bertambah di bulan September tahun 2021 Dan di sini bisa kita simpulkan Lima zodiak yang hartanya akan bertambah dan sukses jadi jutawan di bulan September tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Leo, yang kedua zodiak Gemini, yang ketiga zodiak Libra, yang keempat zodiak Virgo, dan yang kelima adalah zodiak Cancer. Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang lima zodiak yang bahkan sukses jadi jutawan dan hartanya akan semakin bertambah di bulan September tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.